Kalian pasti tahu kan ini hewan apa? Ya, singa Singa merupakan spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina Singa telah hilang 90% dalam rentang sejarahnya Mereka sekarang hanya ada di Afrika Selatan dan Timur dengan satu populasi kecil yang tinggal di hutan Jir, wilayah India Habitat singa ada di padang rumput Hewan ini tergolong nokturnal Dalam sehari, 20 jam berbaring di bebatuan atau di bawah pohon yang teduh Tiap kelompok terdiri dari jantan 1-6 ekor Betina 4-15 ekor Wilayah kekuasaan satu kelompok antara 20-400 km persegi Jika makanan habis, singa betina sehari penuh mencari makanan sambil meluaskan wilayah kekuasaan Tugas singa jantan adalah melindungi betina dari singa jantan kelompok lain Dan menjaga wilayah kekuasaan panjang singa jantan adalah 260-330 cm dan singa betina 240-270 sampai 270 cm berat singa jantan dewasa sekitar antara 150 kg sampai 250 kg sedangkan singa betina berkisar 120 kg sampai 185 kg Surai singa merupakan rambut yang tumbuh di sekitar kepala dan leher dan merupakan ciri khas dari singa jantan dan hanya singa jantan saja yang memilikinya Lantas, kenapa hanya singa yang memiliki surai? Sebelumnya, mari kita bahas spesifikasi dari beberapa kucing besar dulu Setiap spesies kucing besar itu memiliki spesifikasi tersendiri seperti singa yang memiliki surai lebar di leher karena dirancang sebagai petarung harimau yang memiliki otot kuat karena dirancang sebagai pemburu mangsa yang lebih besar leopard memiliki kuku kuat karena dirancang untuk memanjat pohon kita memiliki tubuh ramping dan aerodinamis serta kaki panjang yang dirancang untuk berlari cepat puma memiliki kaki belakang lebih besar karena dirancang untuk lingkungan pegunungan yang terjal. Lalu, kenapa hanya singa yang memiliki surai? Seperti yang dijelaskan di spesifikasi kucing besar tadi, karena singa dirancang untuk bertarung. Loh, semua kucing besar kan juga petarung yang hebat. Ya, itu benar. Tapi Kucing besar selain singa lebih suka untuk saling menghindari konflik dengan sesama jenis dan lebih banyak bertarung dengan mangsanya yang bukan sesama jenis. Beda dengan singa jantan, tentunya ia tak terlalu pandai berburu, tapi karena gaya hidupnya yang sering berebut kekuasaan, berebut betina. Dan perebutan tahta menjadikannya kerap bertarung dengan sesama jenis, yaitu dengan singa jantan yang lain. Tipikal kucing itu memang suka mengincar leher lawannya. Itulah mengapa singa dibekali pelindung leher untuk menyulitkan lawannya menggigit lehernya. Jadi, lebih jelasnya karena singa adalah petarung untuk lawan sesama kucing yang memiliki gaya bertarung yang sama. Sedangkan kucing yang lain tak memerlukan surai karena lebih sering bertarung dengan mangsanya yang bukan spesies kucing yang tentunya memiliki gaya bertarung yang beda dengan ancaman yang berbeda pula. Selain untuk melindungi leher, surai pada singa juga berfungsi untuk menarik perhatian para singa betina. Singa yang mempunyai surai sehat dan gelap biasanya lebih disukai singa betina. Karena singa seperti itu punya gen yang kuat dan sehat. Jadi seperti itu ya jawaban kenapa hanya singa yang memiliki surai atau rambut tebal area kepala dan leher. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa!